Bismillahirrahmanirrahim kami dari SD Muhammadiyah 2 Bekasi dengan jumlah 750 orang pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 siap melaksanakan kegiatan gema anti menyanyikan mars BNN anti narkoba dalam rangka memecahkan rekor mundur.